Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban pada halaman 111 dan 112 Pada bahasa Indonesia kelas 4 Baik, kita akan mengisi jawaban di halaman 111 dulu Tentang, kita langsung saja baca ya Tujuan penulis Cermati kembali cerita ditukar dengan apa? Menurut kalian, apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban yang menurut kalian benar? A. Penulis ingin menceritakan kejadian ajaib yang dilihatnya B. Penulis ingin menyampaikan bahwa hewan-hewan juga memakai uang C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan D. Atau kalian punya pendapat lain? Kemukakan pendapat kalian Baik, kita akan jawab dengan cara menandainya Yaitu jawaban C yang benar ya Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami Manusia terkait asal mula munculnya uang Dengan membuat perumpamaan pada hewan <tuh> Soal nomor 2, menurut kalian mengapa penulis memiliki tokoh hewan dalam cerita? Agar cerita mudah dipahami dan lebih menarik. Baik, sekarang ada di halaman 112. Di sini ada pertanyaan 4 ya. Mari kita baca dulu dari yang pertama. Oke, sebelum kita baca itu akan kita langsung saja kita jawab ke slide berikutnya carilah informasi yang dapat menjawab kata-kata tanya tersebut. Terkait sejarah uang, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat kalian jadikan contoh untuk memandu dalam mencari informasi. Pertanyaan A, kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? Jawabannya, sebelum uang ditemukan, manusia menggunakan konsep barter atau menukar barang dengan barang. Barter merupakan sistem transaksi yang pertama kali digunakan oleh manusia, karena ketika itu manusia belum mengenal sistem uang. Ketika itu, manusia sudah merasa kalau mereka perlu membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pihak lainnya yang punya sumber daya lainnya. Sistem barter mulai ditinggalkan karena makin sulit menentukan kadar atau standar nilai tukar yang pas. Dan pantas untuk semua jenis barang atau jasa yang diperlukan manusia <kuh> Soal B, bagaimanakah bentuk uang pada masa itu? Jawabannya, yang pertama adalah uang barang Sebelum ditemukan mata uang, ada beberapa benda yang digunakan untuk alat pertukaran umum barang-barang yang dilakukan sebagai alat pertukaran seperti garam, emas, kulit hewan, batu-batuan, berharga, logam, kulit pohon, kerang yang indah yang berikutnya ada uang logam <tuh> setelah masa uang barang uang logam dipilih sebagai alat transaksi yang punya nilai tinggi lebih tahan lama tidak mudah rusak mudah dipecahkan tanpa mengurangi nilai dan efisien untuk dibawa. Yang ketiga, ada uang kertas. Masyarakat tak lagi menggunakan emas atau uang logam, tapi mulai berganti jadi uang kertas. Yang keempat, ada uang digital. Kini bahkan uang mulai tak perlu ditunjukkan dalam bentuk fisik. Tapi, bisa dijadikan alat pembayaran dan alat transaksi yang sah dan praktis. Baik, berikutnya akan kita jawab soal C dan D. Soal C, mengapa manusia menciptakan uang? Jawabannya, uang diciptakan sebagai alat tukar yang sah dan berlaku secara formal di sebuah negara. Nomor D, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep buang? Manusia melakukan barter dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang orang lain sesuai dengan keperluan dan kesepakatan bersama. Soal yang ketiga, buatlah rangkuman dari informasi yang kalian baca. Menuliskan hal-hal penting dari informasi tersebut. Perhatikan bagan di bawah ini, untuk membantu kalian dalam membuat rangkuman. jawaban sebelum uang ditemukan manusia menggunakan konsep barter yakni sistem menukar barang dengan barang namun sistem barter mulai ditinggalkan karena makin sulit menentukan kadar atau standar nilai tukar yang pas dan pantas untuk semua jenis barang atau jasa yang diperlukan manusia. Kemudian, manusia mulai menciptakan uang, mulai dari uang barang, uang logam, uang kertas, hingga uang digital. Pertanyaan keempat, jangan lupa tuliskan juga sumber informasi kalian. Baik, sumber informasi kalian adalah YouTube Ngarur. Baik, itu saja yang kita jawab di halaman 111 dan 112. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.